assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kembali sedulur sedulur sedaya ini pun, channel tim for shoot ini mas demun enek pak yudo dan enek bocah ajaib ini bucah ajaib dan ini jenis siapa lagi? ilham kanter ilham ilham Wibu boh, ilham boh masuk. Ilham mukti, mukti sakti mukti, kisah leh. Ilham mukti, dah. Kasak ajaib apa nih? Apa apa? Kok saya bilang anak ajaib? ini anak ajaib. Karena ilham ini adalah pencetus kalimat Omornay, Oh Iki, Iki bucai, Omornay, Omornay. Oke kamu nah, zaman biar kan cik urung teteh G. ngarani karena apa? dum apa pak? dum lengan? dum tanggapan? tanggap nah hahahaha gue tanggapan nih tanggap nah nggak tanggapan tanggapan di. di. dan diesel? DI hahahaha DI i DI i diesel DI karena kepetel? kepiti <laughs> bisel kepetel diikapiti ya kita pencetus bahasa ngarani ano? ngarani pilu <Hartuan> <tampak> pelem pilu mateng mati pelum pelem mateng pilu mati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 kapiti, Pelem Pilu Mateng Mati Diesel kepetel, Pelem, Mateng kapiti, Pilu mati Yuh yuh yuh yuh Tapi isofiral loh Iki isofiral kue Coba Benmu nih, jadi kamu bener nanti Omonai Menjajar ngga? Omonai Ngga ngga ngga ceng banget Omonai Ocelakin omon Iya coba kan omong nih api wah kiko anu judul nih ini ya kiko untuk masterpiece pencipta omong sekali lagi omong nih jadi harus bareng siap satu dua tiga